Saya belum pernah dengar ada pejabat yang berani nantang kepada seluruh pejabat. Periksa harta saya, biaya hidup saya, dan pajak yang saya bayar sesuai enggak. Itu baru pejabat bersih. Anda berani itu Pak Hok? Saya selalu konsisten ngomong sejak bupati. Hmm. Sampai hari ini saya nantang sama semua orang. Ini ada undang-undangnya loh. Hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi.